Kelas kedua, 6 45,5. Kelas ketiga, 88 x 55,5. Dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan perkalian fi kali dengan x ini. 4 35,5 adalah 142. 6 x 45,5 adalah 273. Dan 8 atau 45,5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 Kelas keempat 1, kelas kelima 2, kodenya 6, saya beri kode 3, dan 4 untuk kelas ke Kode ini haruslah teratur atau beruntung. Setelah saya berikan kode-kode setiap kelas, maka saya klikkan frekuensi kelas dengan kode kelasnya. Jadi frekuensi kelas pertama adalah 4, kodenya adalah 2, 4 kali min 2, min 8.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 Sehingga batas bawah kelas modus adalah 70,5. Kedua adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Karena frekuensi kelas modus adalah 26 dan kelas sebelumnya 14, maka 26 kurang 14 adalah 12. Dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya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 sama seperti ketika kita menghitung ukuran pemusatan data tunggal sebelumnya, ukuran pemusatan data-data berkelompok kali ini kita juga menghitung nilai kuartil, kemudian desil, dan persentil. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kuartil untuk data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi? Kita mulai dengan langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yaitu bahwa kita tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya atau letak kelas kuartilnya. Nah, apa formula yang kita gunakan untuk menentukan letak kelas kuartil adalah ki, sama dengan i kali dengan f perempat, karena kuartil adalah nilai dari data atau nilai tengah data yang telah kita bagi menjadi empat bagian yang sama maka nilainya adalah atau pembagian adalah 4. nah i ini adalah menunjukkan kuartil keberapa karena kuartil ada tiga jenis maka kuartil satu, kuartil dua, dan kuartil tiga setelah kita tentukan kelas keberapa kuartilnya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil tiga. Baru kemudian kita cari nilai kuartilnya. Yaitu dengan rumus nilai kuartil sama dengan B tambah P kali I kali F per 4 kurang FK per F kuartil. Dimana B ini menunjukkan batas bawah kelas kuartil P panjang kelas F ini jumlah frekuensi FK adalah F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian F kuartil adalah frekuensi kelas kuartil, dan B adalah batas bawah kelas kuartil. Agar lebih paham, mari kita ambil contoh, misalnya ini: dengan data yang sama untuk menghitung rata-rata hitung, kemudian modus dan median, kita hitung nilai kuartil ketiganya berapa. Nah, dengan cara yang atau dengan menggunakan formula yang kita jelaskan sebelumnya Kita bisa menghitung nilai kuartil ketiga berapa Yaitu pertama tentukan letak kelas kuartilnya dulu Nah pada kelas berapakah ada kuartil ketiga Kita hitung atau kita cari dengan rumus yaitu K3 sama dengan 3 kali F Karena yang kita cari adalah kelas ketiga atau kuartil ketiga 3 kali F, F-nya adalah 90, 3 kali 90 adalah 270, karena yang kita itu yang kita bagi dengan 4, 67,5. Berarti bahwa kita kumulatifkan frekuensi sampai bertemu 67,5. Kita mulai dari kelas 1 tambah dan kelas 2 adalah 10, belum mencapai 67,5, Tambah lagi kelas ketiga delapan belas juga masih belum sampai 67,5 Tambah lagi kelas keempat tiga puluh sama belum mencapai 67,5 Tambah lagi kelas kelima menjadi 58 puluh delapan frekuensi kumulatifnya Belum juga mencapai 67,5 tambah dengan kelas keenam, Mbak. Ini adalah nilainya 70 Berarti bahwa nilai 67,5 ini ada di kelas keenam. Oleh karena itu, maka kelas keenam menjadi kelas kuartil ketiga. Nah, setelah kita tetapkan nilai kelas atau kelas kuartil ketiganya, baru kita hitung nilai kuartil ketiganya, yaitu: pertama, kita tetapkan bahwa batas bawah kelas kuartilnya adalah 80,5 dengan cara 81 ujung bawah kelas kuartil kurangi 0,5 kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kalau kelas kuartil adalah kelas keenam, frekuensi kumulatif sebelum kelas ke adalah 58 nah ini berangannya 58 dan frekuensi kuartil adalah 12 sehingga kalau kita masukkan bilangan-bilangan ini ke dalam rumus nilai kuartil 3 adalah yaitu B 080,5, P-nya panjang kelas 10, I-nya 3, F-nya 90, FK 58 dan F kuartil adalah 12. Kalau kita sederhanakan dapatlah nilainya adalah 88,42. Berarti bahwa nilai kuartil ketiga dari data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 88,42. Saudara, setelah kita memahami bagaimana menghitung nilai kuartil untuk data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka pada bagian ini kita akan belajar menghitung nilai desil data yang telah disusun dalam tabel frekuensi caranya tentu tidak jauh berbeda dengan mencari nilai kuartil ya hanya perbedaannya bahwa kalau kuartil datanya kita bagi dengan 4 sedangkan desil kita bagi dengan 10 nah langkahnya adalah pertama cari letak kelas desilnya dengan rumus di sama dengan i kali f per 10 karena desil adalah data dibagi menjadi 10 bagian besar yang sama setelah dapat nilai kelas atau kelas keberapa desil itu ada baru kemudian cari nilai desilnya dan rumus nilai desil adalah B tambah P kali IN atau I kali F, per 10, kurangi dan FK, per F desil. Nah, apa itu d? Sama konsepnya, B adalah batas bawah kelas desil, kemudian B adalah panjang kelas, F adalah frekuensi jumlahnya, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F desil adalah frekuensi kelas desil. Nah, supaya lebih paham lagi, kita kembali ke contoh sebelumnya, yaitu kita menggunakan data yang sama, namun kita menghitung nilai desil kedua. Oke, Berapakah nilai desil kedua dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini? Kita coba selesaikan dengan menggunakan tahapan-tahapan mencari nilai desil. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu letak kelas desilnya di kelas keberapa. Yaitu desil kedua ada pada kelas keberapa. Nah, letak kelas desil kedua ini kita hitung dengan rumus D2 sama dengan 2 kali F per 10. 2 kali 90 per 10. 2 kali 90 adalah 180 bagi 10 adalah 18. Nah, jadi, kita cari nilai kumulatif dari frekuensi sampai ketemu dengan bilangan 18. Kita mulai dari kelas pertama, frekuensi yang 4, masih jauh dari 18, tambah dengan kelas kedua, jumlahnya 10, masih jauh juga dari 18. Kita tambah ke kelas ketiga, baru ketemu 18. Berarti bahwa kelas ketiga ini kita bisa tetapkan sebagai Kelas desil kedua. Nah, setelah kita dapatkan kelas desil keduanya ada di kelas ketiga, baru kemudian kita identifikasi nilai dari, pertama, batas bawah kelasnya. Batas bawah kelasnya adalah ujung bawah kelas ketiga kurangi dengan 0,5. Adalah 50,5. Yang kedua, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil karena kelas desil adalah kelas 3 berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 4 tambah 6 adalah 10. Kemudian frekuensi kelas kuad desil adalah adalah 8. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ya, kita bisa ganti nilainya semua ya. yaitu bahwa B-nya adalah 50,5 B nya 10 f-nya 90, i-nya 2, per 10, kurang fk-nya 10, bagi dengan frekuensi desil adalah 8. Atau kalau kita serahandakan, 2 kali 90 adalah 180, bagi dengan 10 adalah 18, 18 kurang 10 adalah 8, 8 bagi 8 adalah 1 satu kali sepuluh adalah 10, 10 tambah lima adalah 60,5. berarti bahwa nilai desil kedua untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini adalah 60,5. jadi inilah cara atau metode untuk menghitung nilai uh, nilai desil untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi Saudara, ukuran pengusatan data yang terakhir untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah persentil. Nah, konsep persentil kita sudah diskusikan sebelumnya untuk data yang telah atau yang belum disusun dalam tabel frekuensi, ya, yaitu bahwa data kita bagi menjadi 100 bagian yang sama sehingga jenis persentil ada 99. Lalu bagaimana cara mencari nilai persentil 1, 2, sampai ke 99? Pertama, kita tentukan letak kelas persentilnya terlebih dahulu. Karena datanya sudah disusun dalam tabel frekuensi. Nah, formula yang kita gunakan untuk menentukan kelas persentil adalah PI sama dengan I kali F per 100. Jadi setelah kita dapatkan nilai atau kelas persentilnya, Baru kita cari nilai persentilnya Dengan rumus nilai persentil sama dengan Batas bawah kelas persentil tambah panjang kelas Kalikan dengan IF per 100 kurang FK per F persentil Baik Kalau misalnya kita uh, buat keterangannya bahwa F besar adalah jumlah frekuensi FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas uh, persentil Kemudian F% persentil adalah frekuensi kelas persentil dan b adalah batas bawah kelas persentil. Nah agar lebih paham, mari kita ambil contoh soal dengan soal yang sama, hanya pertanyaannya adalah berapa nilai persentil ke 45 dari data yang telah disusun pada tabel frekuensi ini. Oke, okay, nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, sama seperti kita mencari nilai uh, kuartil dan nilai uh, desil sebelumnya. Yaitu pertama kita tentukan letak kelas kuartilnya, eh persentilnya. Jadi dari distribusi frekuensi ini kita tentukan kelas berapa persentil 45 itu berada. Karena yang kita cari lah nilai persentil ke-45. Kita cari dengan cara hitung letak atau rumus letak persentil ke 45 dengan rumus P45 45 kali F per 100. Karena Fnya 90, kita kali dengan 45 dapat 4050 bagi 100 ketemu 40,5. Berarti bahwa kita buat frekuensi kumulatif untuk mencari Kelas persentil 45 berada. Kita mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ke selanjutnya. Bahwa kalau kita jumlahkan untuk frekuensi pertama dan kedua jumlahnya 10. Masih jauh dari 40,5. Tambah lagi dan kelas ketiga, 18. Tetap masih jauh. Tambah dan kelas keempat, 32 juga belum mencapai 40,5 tambah dan kelas ke-5 jumlahnya 58 dan artinya bahwa 40,585 ini berada di, di sini ada, karena ada di bawah 58 oleh karena itu maka kelas kelima ini kita bisa tentukan sebagai kelas persentil ke-45 sekarang kita sudah ketahui kelas persentilnya, maka selanjutnya kita tentukan nilai persentil ke-45. Yaitu dengan bonus, atau pertama kita, uh, sebelumnya kita tetapkan terlebih dahulu batas bawah kelasnya. Karena ujung bawah kelas ke-5 adalah 71, maka batas bawah kelasnya adalah 71 kurang 0,5. 70,5. Kemudian, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil atau sebelum kelas kelima adalah 32. Kemudian, frekuensi kelas persentil adalah 26. Setelah itu, baru kita masukkan ke dalam rumus nilai persentil yang 45 adalah B tambah P kalikan dengan IF per 100 kurang FK per F persentil. Bahwa B adalah 70,5 panjang kelas seruah 10 I nya 45 F nya 90 kemudian kita bagi dengan 100 FK nya 32 dan F persentilnya 26 sehingga kalau kita sederhanakan kita bisa dapatkan seperti ini ya, yaitu 45 kali 90 bagi dengan 100 ketemu 40,5 kalau kita kurangi dengan 32 ketemu 8,5 8,5 bagi dengan 26 ketemu 3, kalikan dengan 10 ya ketemu 3,27 kemudian tambahkan dengan 70,5 dapatlah 73,77 berarti bahwa nilai persentil ke-45 adalah 73,77 dan demikian maka inilah uh, metode mencari ukuran pemusatan data baik untuk data yang telah disusun pada tabel frekuensi atau distribusi frekuensi seperti ini yaitu mulai rata-rata hitung modus median kemudian uh, persentil desil dan kuartil maupun untuk data yang belum disusun dalam tabel frekuensi atau untuk data tunggal sebelumnya semoga bermanfaat